Thank you. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengembalikan file yang dihapus di laptop atau PC ya, guys. Tapi sebelum maju lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. dan nah, sahabat ini dia cara mengembalikan file yang terhapus atau dihapus di laptop atau PC, guys. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah contohnya, guys ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh file yang akan saya hapus dan akan saya kembalikan lagi guys Nah untuk contoh yang pertama kita di sini hapus dulu filenya ya guys ya nah filenya sudah hilang ya guys ya sudah terhapus nah gimana sih cara mengembalikannya kita pergi ke kolom yang ini ya guys ya kemudian di sini kita hapus aja kemudian di sini kamu ketikkan saja yaitu recycle bin kemudian kita tekan enter ya guys ya nah ini dia file tadi yang sudah saya hapus ya guys ya masih ada di recycle bin kemudian di sini kita kembalikan uh, file ya guys ya dengan cara menekan uh, mouse opsi ya guys ya kemudian di sini kita uh, tekan saja restore untuk mengembalikan filenya guys nah File sini sudah hilang maka secara otomatis file nya sudah kembali ke folder yang tadi saya hapus ya guys ya. Kita masuk lagi ke folder contoh nah ini dia file nya sudah kembali guys.